Teman-teman, ada empat prioritas politik luar negeri Indonesia. Satu adalah melindungi territorial integrity and sovereignty of Indonesia. Rumahmu ini harus kamu jaga. Dan when it comes to menjaga rumah, menjaga perbatasan, Menjaga wilayah Sabang sampai Merauke kita Maka Anda harus keras Tidak ada fleksibilitas di dalam diplomasi kedaulatan Prioritas yang kedua, perlindungan warga negara Indonesia Jadi teman-teman, dunia sudah berubah Mobilitas warga negara merupakan satu keniscayaan, tidak bisa dihambat. Orang mencari penghidupan yang lebih baik dengan bepergian ke luar negeri, yang kadang-kadang mereka mengambil resiko sampai mereka pergi ke negara-negara yang sedang dilanda konflik. Apa resikonya? Berarti kita harus memiliki satu sistem proteksi warga negara Indonesia yang bekerja dengan cepat, tepat, dan bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan kewarganegaraan. Yang ketiga adalah diplomasi ekonomi. Kalau diplomasi ekonomi adalah upaya kita untuk membuat orang-orang yang tinggal di dalam Rumah itu dapat makan dengan cukup, punya sandang, dengan melakukan kegiatan di luar ilmu. Artinya, diplomasi ekonomi kita harus dilakukan untuk mendukung pembangunan nasional kita. Dan yang terakhir adalah mengenai kontribusi kita kepada kawasan dan dunia internasional. Jadi rumah kita lindungi orang-orang yang tinggal di situ kita lindungi pada saat mereka pergi luar ekonomi mereka, kita tuangkan Yang terakhir adalah bagaimana kita ini sebagai rumah Indonesia bisa berkontribusi baik di kawasan maupun di dunia yang Use your gadget untuk mendukung misi politik luar negeri. Dan yang hoax-hoax yang negatif, habisin aja ya.